terus, benar Saudara. saudara? pada itu artinya gini, Sena ini pada waktu bekerja itu katanya ibu, kan, ibu hanya bersih saja, berarti mengerjakan itu semua, di bawah lintah ketua kapiku. dan kawan-kawannya. mereka sudah mendesain pada. untuk menjadi presiden itu adalah ganja dan heroin. Anda yakin ini? Pemilu 2024 kurang dari 20 bulan lagi, namun tahapan pemilu sudah dimulai dengan verifikasi administrasi dan faktual bagi peserta pemilu, yaitu partai politik. Pasca KPU menetapkan parpol yang lolos dan partai yang tidak lolos verifikasi faktual sebagai syarat penyaringan dan survei lapangan atas fakta bagi para calon peserta pemilu 2024 telah ditetapkan sebanyak 17 parpol yang menjadi peserta pemilu 2024 berdasarkan beberapa kali penyaringan antara lain lolos administrasi dan lolos verifikasi faktual Dari hasil ini, maka ada beberapa partai yang tidak lolos dan kegagalannya mereka rasakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada saat verifikasi baik administrasi maupun faktual Mengapa saya harus turun gunung? menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya inginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Statemen mantan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya mulai terbukti dengan adanya laporan para calon peserta pemilu yang gagal pada verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Bukan main-main kelihatannya, ada beberapa partai yang tidak lolos dalam verifikasi bersama-sama mengajukan laporan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Ada Farhat Abbas sebagai ketua Partai Pandai, Ahmad Yani ketua Partai Masyumi dan didampingi para pengurus partai lainnya mendatangi DKPP secara bersamaan. Yang paling menarik adalah Farhat Abbas yang juga sebagai kuasa hukum dari Hanaeni, ketua Partai Republik Satu yang melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan ketua KPU RI kepada Hanaeni. Farhad Abbas membagi dua laporan tersebut, yaitu laporan kecurangan pemilu dan pelanggaran etik serta pidanan yang diduga dilakukan oleh Oknum Ketua KPURI RI. Tentu saja ini menjadi laporan yang bukan isapan jempol, hanya ini seperti terekam dalam video yang kami kutip dari kanal Youtube Bang Edi Mulyadi FNN, sepertinya memiliki bukti kuat dan otentik untuk dapat dijadikan sebagai bukti dalam pelaporannya. Ini adalah kita membuat laporan sendiri Jadi saat membuat laporan membuat laporan itu pada hari itu laporan etik itu KPP untuk Menjaga Mungkin uh, setelah itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suri. <tuh> salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Yang terhormat ketua DKPRI baik Eki dan Bintang itu serta jajarannya yang terformal seluruh partai yang ada di ruangan ini Jaka yang yang didapati kita teman-teman dari partai-partai kemudian wartawan di sini sebetulnya dari dari memang amat garing sama memperhati sebagai hukum ...wasne ini sudah, sudah bisa dijelaskan, ini kan belum forum kebunian ya banyaknya. Saya rasa sih uh, dari keterangan mereka sudah cukupnya, itu terjadi ya mungkin nanti saat di persidangan... ...barulah kita bisa mengolong harga mungkin, saya rasa sih Partai yang tidak lolos ada yang bergabung bersama-sama, Mengajukan gugatan ke DKPP atas tergugat KPU yang dianggap tidak sesuai dengan fakta verifikasi. Di antara partai tersebut terlihat Farhat Abbas sebagai ketua partai negeri damai atau pandai, serta Dr. Ahmad Yani sebagai ketua partai Masyumi dan didampingi oleh beberapa pengurus partai lainnya yang tidak lolos verifikasi, melaporkan ke DKPP atas tuduhan kecurangan KPU. Selain itu, yang menarik adalah laporan Farhat Abbas sebagai kuasa hukum dari wanita emas sekaligus Ketua Partai Republik Satu yang tidak lolos verifikasi, melaporkan dugaan tindakan Ketua KPU berinisial HA yang telah melakukan tindakan pelecehan seks atau bahkan pemerkosaan kepada Hana Eni yang juga sebagai Ketua Partai Republik Satu, yang kini mendekam di rutan wanita atas tuduhan korupsi yang dilakukannya di salah satu BUMN. Adapun rekaman video yang akan kami tayangkan, kami kutip dari tayangan video kanal Youtube Edi Mulyadi di channel FNN, dan beredar pula di kanal Youtube lainnya. Assalamualaikum. Hari ini saya ketua umum Partai pandai bersama dengan ketua umum Partai Masjumi, Pak Ahmad Yani. Halo Pak. Ada juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan yang mungkin sudah terjadi dari esnay ini. Di pelaku utamanya adalah kita sebut saja HA ketua KPU RI. Bagaimana, Bu ini Oke Pak dan pinggir Pak Iksan ya. aja dikit, gimana, nih? kita mau tahu tentang kejadian kejadian dilakukan oleh ketua kurang lebih bulan dan kemarin Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun Ya kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya iming iming untuk meloloskan partai itu ada? Untuk membesarkan partai bersama? Sangat dan iya. saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara Kira-kira apa yang? Set, kalau menyangkut kasus kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu, itu bisa dibuktikan buaya. Bisa dibuktikan, buktinya cukup lengkap. Menurutnya ini kan apa kira-kira kira-kira yang anda ketahui selama masa bunyi peraya itu tentang sistematis uh, cara kerja KPU dalam demokrasi indonesia yang tidak akhir itu dari mana oh, oh, partai. Itu tidak menguruskan partai, partai tidak partai juga jelaskan. ya itu dari sistem IT mereka tentunya pasti ya. satu yang kedua dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir dan saya adalah korban Erick masuk ini itu aja dan kemudian apakah keterpilihan di sebagai anggota kpu sudah diatur nah, itu saya tidak paham yang jelas uh, yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua kpu itu adalah di backing oleh partai-partai besar dan seperti itu dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar, saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya, partai. tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua, semua bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa ditoloskan, termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap satu terus menurut saudara daripada itu artinya gini saya ini pada waktu tahap satu memang yang bekerja itu bukan apa, artinya ibu saya ini kan, ibu saya ini hanya menerima bersih saja, berarti mengerjakan itu aparan kpu semua bawah eh, perintah atau kabinet dan kawan-kawannya, jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah kerja dari kpu anda yakin ini? Bukan? itu statement dari dia, saya tidak tahu. dari siapa? statementnya Pak Hati Matahari sendiri kepada saya bercerita waktu saya berdua. tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu saya tidak tahu. Saya menipati ada meeting partai partai. ini ya. ya. kan pilet dengan pilpres itu kan bersamaan. Ya. artinya tadi Ibu Usna ini, ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa mengkiri bahwa partainya Ibu Isna ini ini di asna ini ya. Asna ini kita pertama Partai Republik 1 itu satu ini. Partai Republik 1 kan lolos. Adanya mereka itu menunjukkan yang tidak boleh, tidak boleh kalau mereka itu harusnya seperti. Praktik jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol mereka itu mereka akan semuanya Sekarang dengan logodakan ini tadi Kedirangan POMI Tapi pada itu artinya gini Bila waktu tak satu Memang yang bekerja itu bukan Bapak Bapak-Ibu saya ini kan ibu saya ini hanya menerima bersih saja Berarti yang mengerjakan ketua aparan KPU semua Di bawah Lintang, ketua KPU Dan kawan-kawannya mereka sudah mendesain para. untuk menjadi presiden itu adalah Gajah Ternyata Oh, Anda yakin ini? Itu statement dari dia, saya tidak tahu. Dari siapa? Statementnya Pak Hatimah Tari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berdua. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu saya tidak tahu. Dengan tayangan video ini, semoga menjadikan satu pintu masuk untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang bersih dari berbagai intrik jahat, yang hanya mencari dan meraih posisi jabatan saja. Kami semua masyarakat hanya berharap kepada semua pelaku politik... ...yang akan melahirkan calon pemimpin atau pejabat negara... ...baik presiden dan atau wakil presiden... ...para menteri, legislatif, yudikatif... ...yang tidak berpikir demi kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Kami juga warga negara Indonesia yang memiliki hak... ...untuk menikmati seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini. Oleh karena itu... Kami hanya bermohon untuk para kalian yang memiliki kekuasaan, untuk kiranya memperhatikan kami sebagai warga biasa, dan Anda terpilih pastinya berdasarkan uang kami yang kami setor melalui pajak. Semoga pemilu 2024 mendatang, menjadi ajang kebangkitan bangsa ini menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Tulis pada kolom komentar. Terima kasih.